oke okay, baik teman-teman uh, kembali lagi di channel bengkel Kang Udin di depan saya ada sebuah antena teman-temannya antena Toyosaki a 10200 teman-teman ya mungkin teman-teman sudah pernah melihat antena ini ya Tapi saya mau review lagi antena ini mudah-mudahan uh, bermanfaat buat teman-temannya oke okay. Bagi teman-teman yang sedang mencari antena yang bagus, saya sarankan beli yang ini ya. Harganya murah, cuman ya paling 200 ribuan lah, nggak nyampe 200 ribu lah, ya. Paling mahal juga 300.000 ya teman. -teman Di sini antenanya sudah te eh, termasuk WHP, UHP, booster, ya, analog, digital bisa siaran digital juga ya, teman-teman Oke. Ya, okay. teman-teman lihat sendiri, teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, di sini teman-teman, antena ini bisa digunakan di outdoor ya. Teman-teman ya. Dan di in indoor ya atau di dalam ruangan, teman-teman ya. Oke, okay, teman-teman, di sini an e antena ini sudah termasuk Smart Ya, smart chip. Ya, oke, okay. kita bongkar aja, teman-teman. kita bongkar lihat dalamnya, teman-teman. Ya, oke, okay, kita buang dulu, teman-teman. Plastiknya kita buka, crank, Nah, teman-teman, ya. Sudah ada kabel, teman-teman. Sama booster ya, kabelnya mungkin sekitar berapa ini ya? Satu meter di boosternya, kabelnya ya, dan ini ada kartu garansinya, eh, panduannya. Maksudnya ya, kartu panduannya oke. Okay nah ada kabelnya sekitar 10 meter teman-teman ya -teman. kurang lebih 10 meter teman-teman nah ini dia auditnya teman-teman ya antenanya cantik teman-teman ya jadi ya asik gitu dilihat tentunya teman-teman ya. asyik dilihatnya oke nggak ada lagi teman-teman ya cuman segitu doang ya jadi antena sama booster Terus kabel Sama perangkat-perangkat yang lainnya Buat pemasangannya teman-teman Oke kita coba rakit aja teman-teman ya Kita rakit dulu Cara perakitannya Nah teman-teman sudah lihat sendiri ya Tinggal dimasukkan aja Terus cari baut itu ya tentang gue ya, tahu ya, tahulah teman teman ya Dengan puter direkatin yang biar biar apa kuat ya, biar nggak copot gitu teman-temannya. Nah teman-teman, ini bentuknya bisa ditaruh di meja atau di tembok teman-teman di tembok, ya teman-teman tempel ngalikasi baut ya. Atau mungkin teman-teman Mau pasang di luar Gak bisa teman-teman ya, ya. Oke okay, Ini kita tinggal colokin Di bagian ini teman-teman ya Bagian ini ke langsung ke antenanya Oke okay. Dan yang satu lagi Ke boosternya teman-teman ya Satu lagi nanti kita Colokin ke boosternya ya Oke, okay, sudah kita buka aja kabelnya. Teman-teman, kita buka. Oke, okay, kita colokin ke busetannya nah, seperti ini, teman-teman. Ya, -teman. nah, di sini kan ada dua teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau punya TV dua, bisa ngambil jalur dari sini langsung ke TV. Ya, jadi, teman-teman. Antena ini bisa buat dua TV teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman punya dua TV ya bisa ya. Enggak perlu harus dua antena teman-teman. Satu juga cukup ya. Oke, kita coba pasang di atas teman-teman ya. Saya pasang di atas. Oke, bisa lihat sendiri teman-teman posisinya seperti itu ya. Cakep kah? Apalagi kalau ditaruh di luar, itu lebih cakep lagi, teman-teman. Ya, oke, saya rasa cukup ya informasi eh, ini, dan maaf, saya tidak bisa mencobanya, teman-teman. Ya, karena ini lagi di toko, teman-teman jadi nggak enak, teman-teman. Ya, oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share ke sosial media teman-teman, ya. Terima kasih.